Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Debara Talk kali ini untuk teman-teman yang menyaksikan Debara Channel khususnya tentang jalur pendaftaran di USU. Nah kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman itu bersama dengan Ibu LP Sumanti. Bu LP sekarang apa jabatannya? Sebagai eh, kabak penerimaan mahasiswa. Oke, okay. jadi ini pas dengan orang yang bersangkutan. Kita juga akan membahas tentang Penerimaan mahasiswa baru di USU. Nah ini WLP di video kita yang sebelumnya itu banyak rekan-rekan yang bertanya tentang jalur mandiri karena uh, setelah kemarin SMPTN SBPTN, nah sekarang masih ada peluang untuk masuk perguruan tinggi khususnya USU lewat jalur mandiri. Nah bisa di diceritakan apa update terbaru? Ya uh, terima kasih Bang Denny Debara Channel. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini pendengar saya bilang adik-adik aja ya, adik-adik. Ya. Mungkin ada juga bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti uh, acara ini dan mungkin untuk apa ya, untuk anaknya yang ingin masuk ke USU, saudara, ponakan dan sebagainya. Uh, terima kasih sudah diundang kembali oleh Bang Denny. Uh, ini kalau hari ini, uh, khusus uh, kita membicarakan tentang salah satu cara masuk USU ya yaitu jalur seleksi mandiri. Jadi, uh, untuk uh, penerimaan uh, masuk mandiri ini, uh, kita untuk tahun ini sama dengan tahun lalu, kita gabungkan kita padukan dengan seleksi penerimaan mahasiswa program diploma atau SPMPD. Jadi, uh, kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi ya, itu seleksi mandiri sendiri, seleksi diploma sendiri. Tapi untuk dua tahun ini sudah kita jalankan, uh, ujiannya disatukan, supaya uh, apa ya waktu yang tidak terlalu, banyak untuk ujian, jadi dalam satu ujian bisa kita memilih dua cara, dua seleksi penerimaan langsung. nah mungkin sudah ada beberapa orang yang tahu ya informasi ini karena hari ini merupakan awal dari pendaftaran untuk seleksi mandiri usung. Jadi pendaftaran online kita buka mulai hari ini 7 Juni sampai tiga 30 Juni 2021. Jadi pendaftarannya Bang Denny online dia ya. Nah, jadi walaupun pendaftaran online seperti UTBK kemarin, nanti bedanya adalah ujian tidak di tempat masing-masing. Hmm. UTBK-nya harus uh, berada di lingkungan khusus. Jadi, kalau adik-adik, uh, bapak ibu yang uh, ingin mengikuti seleksi man masuk mandiri ini, ujiannya itu tidak online uh, hmm. di mana-mana gitu ya, tetapi dia offline di universitas Sumatera Utara. Memang, dia UTBK artinya ujian tes berbasis komputer, tetap ya, tetap dia UTBK, tetapi lokasinya ada di uh, USU. Nah, memang ini kendala, saya tahu, apalagi ini pandemi, banyak orang yang mungkin, waduh, kecewa ya, nggak bisa ikut online dari luar, gitu ya, tapi mengingat uh, banyak faktor ya, kalau di USU, uh, kita bisa, Mengkoordinir seluruh kegiatan uh, secara internal, gitu ya. Juga karena ini pandemi, uh, diusuni kan luas uh, tempatnya. Tempatnya banyak, fakultasnya banyak, uh, komputernya juga banyak, uh, berada di beberapa tempat. Jadi, untuk uh, physical distancing itu di sini sangat uh, kita utamakan, gitu. Makanya. Uh, tetap kita uh, laksanakan kegiatan ujian mandiri ada di lingkungan kampus Usu. Gitu, Bang Denny untuk pendaftaran. Bagi, bagi calon peserta yang ada di luar Medan harus siap-siap datang ke Medan pada hari, iya. hari. Betul, Ya betul, itu maksudnya. Ya. Uh. Oke, nah yang banyak ditanyakan juga tentang uang uang kuliah atau UKT dari jalur mandiri ini kalau diusul seperti apa kalau di kampus lain kan biasanya langsung masuk ke UKT golongan paling tinggi kalau diusul ya, jadi apa? ya jadi sebelum sebelum kita sana tadi untuk pendaftaran saya belum memberikan uh, biaya pendaftaran ya hmm. jadi pendaftaran ini kan juga punya biaya uh, ya. ada beberapa pilihan Hmm. Jadi, karena di sini ada seleksi masuk mandiri atau SMM, juga ada seleksi penerimaan mahasiswa program diploma atau D3, hmm. maka eh, pendaftar atau siswa itu kami berikan beberapa pilihan kian. Hmm. Yang pertama, melalui eh, yang pertama eh, memilih dua eh, pilihan, hmm. Hmm. S1, nah ya, memilih dua pilihan Oh maaf-maaf memilih tiga pilihan tiga. S1 atau memilih pilihan eh Prodi D3 hmm. atau ya atau dan tiga. atau jadi begini jadi di level yang paling tinggi hmm. biayanya itu 750.000 hmm. ya 750.000 adalah jika hmm. empat pilihan hmm. dua pilihan ipa dan dua pilihan IPS untuk mandiri S1 ya. hmm. sudah cepat ya. ya ya kemudian ada dua pilihan D3 hmm. IPS hmm. dan dua pilihan uh, IPA untuk D3 jadi bisa diambil berapa tadi sudah 8 Prodi hmm. ini kalau mendaftar di IPC oh ya C, uh, uh, campuran ya ini nilai yang paling tinggi: tujuh ratus Jadi, dia bisa daftar nah, di S1, bisa daftar di S2. Eh, di Tiga, iya. Jadi, sekaligus dia daftar, iya, iya, iya, iya. Sekaligus dia mendaftar di sini. Langsung delapan program studi. Nah, benar. Iya, iya. Kemudian di bawahnya, jumlah uh, biayanya itu adalah enam ratus lima itu untuk... eh, uh, jalur. Mandiri S1, 3 mandiri hmm. ya. Dan 3 D3 IPA IPS. Ya, ya. Iya. Nah, banyak pertanyaan begini. Bu, Kak katanya. Kalau kami tidak mau mengambil D3 bagaimana? Boleh. Ada juga pilihannya. Boleh. Hanya pilihan mandiri saja. Hmm. IPA mandiri. 3. Hmm. Hmm. Yang D3 bagaimana? Kosongkan saja, tidak usah dipilih tetapi biayanya tetap. Oh. Iya, biayanya tetap 650. Iya, iya, iya. Begitu bang Iya. Paham ya? Iya. Ya, ya. Ini emang agak ribet, tapi sebenarnya ya. menguntungkan, menguntungkan bagi adik-adik sekalian yang ingin ikut seleksi. Ya. Jadi kalau mau ketiganya, mau semuanya, silakan. Harganya tetap sama. Ya. Harganya tetap 650. Ipa S1 3, D3 IPA 3, iya. jadi 6 pilihan, itu silakan uh, dipilih salah satu, uh, apa? Artinya biaya pendaftar paling murah itu 650 yang paling tinggi itu Rp750, iya, yang paling murah, yang paling murah. yang iya. Jadi setelah ini, hmm. setelah 650 ada lagi hanya memilih eh uh, IPC D3. Hmm. tidak memilih IPS dan IPA atau IPC mandiri hmm. jika dia memilih hanya D3 tetapi memilih IPC hmm. nilainya 600.000 hmm. jadi milih tiga pilihan D3 IPS tiga pilihan D3 IPA hmm. itu juga yang, yang diploma ya 600.000 hmm. nah untuk yang IPA dan IPS, D3 misalnya memilih hanya IPS yang D3. Ya. Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, kemudian perpajakan, itu kan IPS ya. ya, ya. Itu harganya 500 ratus oh. 500000 Sama dengan IPA 3, teknologi informatika. Ya. kemudian kimia kemudian farmasi tiga kan ipa ya. harganya lima ya. ratus jadi yang paling tinggi itu nilai tujuh ratus dan yang paling rendah itu lima ratus ribu. ribu ah memang agak ribet tapi boleh nanti dilihat ya. di official usu boleh ada di website usu pun ada kalau memang uh, ingin uh, melihat lebih ya. detail ya tapi itu dia uh, kalau kalau dari melihat beda-beda harganya sih tipis-tipis agak iya nah, jadi saya sayang kalau ngambil yang paling murah iya hmm. yang paling murah itu uh, D3 D3 I, kelompok IPA atau kelompok IPS nah. saja hanya hanya itu beda 200 murah. hanya beda 250.000 sudah bisa ngambil semuanya tadi kan Ya hmm. kalau dia mau 750 dia sudah bisa ngambil nah keuntungannya begini eh uh, pengumuman itu di tanggal 17 Juli untuk mandiri hmm. 17 Juli yeah. untuk mandiri hmm. nah bagi peserta yang tadi memilih uh, mandiri ah. dan juga memilih D3 hmm. Jika dia tidak lulus di Mandiri tanggal 17, dia bisa menunggu di tanggal 22 ya. Juli untuk penentuan kelulusan ketiga. Masih ada peluang ya? Masih ada peluang, ya. karena dia memilih memilih banyak tadi kan. Hmm. Jadi kalau dia tidak lulus di tanggal 17, dia masih menunggu di tanggal 22 Juli. Ya. Artinya dia masih ada peluang untuk lulus. Hmm. Nah, jadi diuntungkan kan Bang Denny ya diuntungkan apalagi ya. ada 4, 4 Prodi di S14 eh, Prodi di D3 tadi kan Benar. iya hmm. jadi jadi kita bisa uh, mengira-ngira uh, ya. peluang-peluang ini gitu jadi bukan kalau saya lihat tadi komen-komen orang wah oh, kok mahal kok mahal iya karena pilihannya seperti itu ya kan sama saja kalau ketika kami membuat dua kali eh ujian, ya. Jadi kami membuka mandiri dulu dengan harga. Lihat dulu sekian. di mandiri, baru lagi di detiga ya, nanti, betul, gitu kan? Hmm. Betul detiga nanti kita buka dengan harga sekian lagi, ya, hmm. ya kan? Ya, jadi sekarang tinggal jadi pilihan punya, apakah hanya milih S1 ya, saja, ini. Atau milih D3 saja atau milih detiga saja atau milih dua-duanya. Kalau dari sisi waktu diuntungkan ya, karena karena ujiannya cuma sekali. Biasanya kan yang nggak lulus, yang nggak lulus di S1 nanti ujian lagi di, di ujian masuk D3 ya. kan gitu. Iya, hmm. kalau ini enggak perlu ujian lagi. Ujian lagi tinggal nunggu aja. Iya. Hmm. Ya. Kalau Kalau misalnya tinggal sudah menunggu. lulus kalau misalnya sudah lulus S1, tapi dia nggak mau ambil ya. masih mau nunggu D3 masih bisa? Nggak, ya, kalau sudah lulus S1 dia sudah lulus. Oh, dia dia enggak ya. di S1-nya. Iya, tidak okay. ada lagi D3-nya, peluang dia, okay. dia S1 saja. Kan bisa untuk peluangnya itu bisa untuk yang lain Yang belum lulus. iya. Yeah. Oke, okay. artinya tadi sudah dapat kita simpulkan ujiannya bersamaan, S1 dan D3, kemudian ada banyak pilihan pendaftaran, mau yang paketnya 8 Prodi, mau yang cuma 3 Prodi, gitu ya. Oke, okay. yeah. nah, selain itu apa Jadi, lagi ya. yang, yang baru? Ya jadi seperti Bang Deni tanya tadi tentang uh, apa ya uang kuliah. Jadi kalau mandiri, dia ya kena mandiri ya. Mandiri ya. itu kan tidak ada subsidi. Ya. Artinya tidak ada subsidi. Uh, semuanya dikelola, dikoordinir oleh universitas masing-masing. Ya, hmm. jadi seluruh universitas uh, diberikan peluang untuk membuka jalur mandiri. Hmm. Jadi kalau di USU uh, kita tidak ada sisi mukati. Mungkin hmm. di universitas lain ada ya, hmm. tapi di kita khusus mandiri nggak ada UKT itu hanya reguler senam PTN mm -hmm. dan spptn jadi UKT itu uang kuliah tunggal yang dilihat dari penghasilan orang tua yeah. nah kalau di mandiri itu sistem spp yeah. uh, apa ya yeah. artinya uh, uh, sudah ditentukan yeah. nilainya itu sudah ditentukan oleh uh, pimpinan usu uh, nanti di -SK, -kan, uh, di sk kan oleh rektor ketentuan pembiayaan mandiri. Jadi tidak seperti UKT yang melihat penghasilan orang tua, tapi di di USU dia uh, sudah ditetapkan. Nah untuk uang kuliah itu tidak ada penambahan, tidak hmm. ada kenaikan. Memang untuk pendaftaran aja tahun ini yang kami naikkan ya. Karena naik kenaikannya mengingat hal seperti itu, dia bisa bebas memilih. Ya. Kalau untuk uang kuliah. Masih sama dengan tahun lalu, hmm. uh, jurusan uh, kelompok IPA atau Scientech itu satu semester 6 juta. 6 juta. Serasa masih murah ya Bang Deni ya? Murah. Nah, kalau IPS atau uh, SOSUM itu uh, di kisaran 5 juta. Hmm. Yang beda itu hanya kedokteran dan kedokteran gigi. Hmm. Kedokteran itu 32 juta setengah satu semester dan kedokteran gigi 17 setengah satu semester. Hmm. Dan ada tambahan DKA dana kelengkapan akademik untuk seluruh yang lulus seluruh peserta yang lulus melalui mandiri ini ada dana yang harus dibayar yaitu dana kelengkapan akademik sebesar tujuh juta Ya. Itu yang hanya dibayar sekali kan ya? Iya, dibayar pas masuk aja. Ya. Kemudian terus selanjutnya hanya SPP. Artinya kalau kalau lulus itu siapkan dana untuk dan apa untuk DKA tadi sekitar 7, kemudian untuk SPP sekitar 6, artinya masih murah lah, masih 13 juta iya. ya. Tapi hmm. kalau, kalau kedokteran beda yang Mbak Ya, ya. Ke, Kalau di kalau kampus lain, biasanya mandiri itu langsung ke golongan yang paling tinggi di UKT, jadi iya, sekitar dikati. 12 jutaan. Benar, nah. benar. Ke, kalau di kampus negeri lain sekitar 12 juta itu, yang buat iya, eh, SPP-nya aja itu, belum, belum DKA-nya, DKA-nya 30 juta biasanya. Oh, ya. di kami masih murah itu, 7.500.000. Mudah-mudahan ya. belum naik, ya, nah. oke. Okay. Kita Artinya, tidak naik. insya Allah, amin. Mm -mm. Nah, artinya kawan-kawan yang yang ada minat untuk mm. kuliah di USU tahun ini, masih banyak peluangnya, apalagi tadi ada ada ada kesempatan untuk memilih uh, S1 dan D3 bersamaan, dan itu ujiannya cuma sekali, ya. Mm -mm. Ya, ujiannya itu di tanggal 4 sampai sembilan Juli. Juli, oke. Okay. Nah, ya. jadi kenapa bisa panjang? Ini seperti SBMPTN ya kita ya. karena hmm. semuanya melalui itu UTSBK. satu lokasi serta. ya? Iya jadi ini ada nanti dua sesi. Ya, ya, ya. Dua sesi. sesi. pagi dan sesi siang. Dan semuanya dilakukan di USU ya? Nggak ada yang di luar USU ya? di lingkungan kampus khusus uh, yeah. semuanya oke okay. nah untuk jumlah kursi tahun ini ada berapa kira-kira WLP yang ditetapkan uh, saya nggak hafal tapi kira-kira uh, itu uh, di kisaran 2.600 hmm. orang diterima melalui ya, ya. jalur mandiri ya, ya jadi uh, itu jalur mandiri ya nanti uh, D3 ada lagi sekitar hmm. seribuan orang jadi banyak uh, sekali peluang bagi adik-adik ya. sekalian yang ingin sekali masuk USU. Jadi jangan jangan misalnya nanti ini tanggal 14 kan pengumuman nih. Ya. 14 pengumuman Sistem PTN. Nah, jangan berkecil hati tidak lulus. Masih ada peluang Situ lain. peluang di Mandiri USU dan di Tiga masih terbuka sekali. Kalau da kalau dari sisi prodi digusukan lumayan banyak. Apakah ada prodi-prodi baru tahun ini? Nah, ya, makasih Bang Dedi mengingatkan. Jadi, Prodi S1 kita itu berjumlah, berjumlah 47 Prodi. 47. Ya, ya. ya, nah, tambahan untuk tahun ini itu Prodi Kewirausahaan oh, oh, oh. yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, adik-adik, nah. peluang ini. Prodi baru. Yang, Jadi, angkatan pertama. Iya, angkatan pertama yang yang dimulai dari pembukaannya dari Mandiri ini hmm. untuk tahun depan hmm. dia sudah uh, melalui oh PT. jadi kemarin Dan. di kan enggak ada dia ya belum hanya oh, manis, Mandiri yeah, jadi yeah. ini perdana mem, uh, perdana yeah. menerima mahasiswa hmm. silakan adik-adik mendaftar luang-luang peluang uh, apalagi gimana? jadi ya peluang itu luang. untuk uh, yang kepingin usaha uh. usaha kewisah usahaan nanti peluang ya, besar sama. karena nanti akan menjadi alumni pertama akan menjadi masuk pertama juga di jurusan itu ya nah. banyak ini peluang ini ya uh, di keusahaan uh, daya tampungnya 25 orang jadi hmm. ya jangan berkecil hati juga Oh nggak lulus ini enggak uh, hmm. namanya kita usaha ikhtiar ya. tahu Iya dengan justru niat dan semangat pelajar Nah, aja karena 25 orang mungkin banyak yang enggak banyak yang enggak tertarik. Ya, Heeh. Nah, hmm. Yang tertarik akhirnya ya. akhirnya kita-kita aja di situ gitu. Iya. Uh -uh. Ya yang penting kan uh, daftar, ya. ujian, be berusaha keras semuanya. Apalagi bisa. tadi eh uh, banyak banyak pilihannya tadi kan. Jadi kalaupun tidak tidak milih itu masih ada pilihan yang lain. Hmm. Ya, ada 47 prodi S1, ya. ya. Ada 12 prodi D3. -D dan satu tadi tambahan dari kewirausahaan dari fakultas ekonomi dan bisnis ya, ya. Okay. itu semua bisa dilihat nanti di laman seleksi dot hmm. usu dot ac okay. seleksi, titik usu titik ac, titik uh, id ada semua itu di situ rumahnya, ya ada semua mulai dari Kapan, bagaimana, kemudian daya tampung, pilihan pilihannya ya, pilihan pilihan ya. hmm. ya, paket-paket uh, pendaftarannya, iya. Oke. Okay. Dan kami sudah melihat tadi sampai hari ini baru buka sudah lumayan yang daftar. Hmm, jadi jangan, ya, jadi ya. jangan sampai ketinggalan gitu. Iya iya iya. iya. cepat mendaftar. Sudah banyak yang daftar ternyata ya, baru hari ya, pertama. Ya lumayan lumayan ya baik baik baik baik untuk banknya uh, hanya di bank BNI, BNI. masih hanya okay. di bank BNI. jadi tempat lain belum bisa oke okay. apakah masih ada WLP yang mau disampaikan eh uh, saya rasa enggak cuman ya persiapkan diri ya, ya. walaupun ini maghiri uh, tetap dia terseleksi dengan baik tetap banyak juga hmm. yang peminat Jangan uh, melihat, oh ini kan mandiri, pasti lulus enggak, ya, ya, enggak ya. juga gitu ya, oh. karena yang tahun lalu itu sepuluh ribu saingannya, sepuluh ribu orang yang bersaing untuk masuk USU ya. yang diterima hanya dua ribu sekian. Ya. Nah, tahun ini kita enggak tahu berapa, tapi itu tetap bahwa ada seleksi, terseleksi hmm. sekali, orang-orang ya. yang ingin masuk melalui jalur mandiri USU Ya, persiapkan diri, kalau saya ya, persiapkan ya. diri mental, kemudian jangan lupa jadwal. Jadwal ya. itu kadang-kadang splei, ah, nanti-nanti lihatnya tapi ternyata udah lewat gitu kan? Kalau bisa suruh, -suruh, ke suruh ke tempat dulu, biar pas hari tidak salah gedung ya. dan sebagainya. Tuh, hmm. jadi ini kan pasti yang lain masih menunggu-nunggu nih, pasti masih menunggu ya. pengumuman SBMPTN gitu ya? Ya, ya buktinya, jangan terlena. Ah buktinya hari ini aja pengumuman SBMPTN belum keluar, sudah banyak yang daftar. Ya, jalur sudah, mandiri. Sudah artinya, tanya. sudah ada yang bersiap-siap dari awal memang mau sudah. masuk di jalur mandiri ini tanpa menunggu. Iya, so, lihat tadi, liat, hmm. ya, tadi uh, apa datanya itu hampir 100 orang, Sudah niat, hmm. sudah Udah niat benar seperti dia itu, itu. <laughs> Sudah niat. Oke, okay. terima kasih, hmm. BLP, atas informasinya. Ya. Nah, kepada yang menyaksikan tayangan ini, sudah bisa siap-siap dicek di laman seleksi.usu.ac.id tadi di situ bisa dicek mau prodi mana saja seperti yang disebutkan bisa milih 4 S1, 4 D3 untuk uh, pendaftaran yang yang level paling tinggi. Jadi ada 8 prodi bisa dipilih. Tadi situ bisa dicek-cek dulu kira-kira mau mau jadi apa nanti, mau pilih yang mana yang terbaik ya. Baik, lebih terima kasih atas waktunya. Ya, uh, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari uh, para pemirsa di Baracha Channel semua. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,